Intan Hei Rahmat Ada apa? Dia nona Yanti. Ayo Berani memukul petugas ya eh, nekat ya Pembakar Matahari adalah film laga Indonesia yang dirilis pada tahun 1981 dengan disutradarai oleh Arisal dan dibintangi oleh Berry Prima, Eva Arnaz dan Ruth Pelupasi. Hidup Yanti berubah ketika pencuri menyerangnya dan membunuh keluarganya bertahun-tahun kemudian kakaknya Rahman melatihnya bela diri dan bersumpah untuk membalaskan dendam Mau jadi kampung jauh dari kota telah terjadi perampokan para perampok tidak saja hanya menggasak harta bendanya akan tetapi juga nyawa Ada apa? Yanti yang diperankan oleh Elva Arnas diperkosa dan di gelandang ke Jakarta kedua orang tua Yanti dan adiknya dibunuh para perampok itu orang ini sudah, semua tamu adalah kerajaan. Saya tidak mengganggu, saya cuma membiarkan. Tapi mereka saya, Rahman yang diperankan oleh Berry Prima yang sangat mencintai Yanti kemudian menemukannya di sebuah klub malam. Kendati pun Yanti telah dijadikan pelacur, Rahman tetap mencintainya. Mereka lalu melarikan diri dari... Kungkungan pelacuran dan menikah di desa, kemudian Yanti yang memperoleh pelajaran bela diri dari kakeknya, Rahman, bersepakat untuk membalas dendam terhadap perampok dan pimpinan Germo yang diperankan oleh Ruth Pelupesi. Germo yang telah menjebaknya ke dunia hitam Dengan berbagai taktik dan pertarungan yang hebat Akhirnya Yanti dan Rahman Berhasil menumpas kawanan penjahat Dan Germo yang telah membuatnya sengsara Kok pakai ini? Untukmu, kalau cincin ini sudah tidak ada lagi di jarimu, berarti aku sudah tidak ada lagi tempat di hatimu. Kapan kau berangkat besok?